Ini fermentasi apa sih? Fermentasi dari Lapa, ya? kelapa sama pohon... Jati? Jati <laughs> Yo. <laughs> Yo, here. Guys! balik lagi di channel YouTube gua yang dulunya laku sekarang udah nggak laku dan akan menjadi laku lagi. Amin. Se eh, sebelumnya kenalan dulu dong, kenalan dulu. Di sini gua bareng Docil alias alias namanya ah, apa? Na? Dongo Chili. Dongo ah, nama aslinya? Nama aslinya. Frila. Frila apa? Stefani. Heh. Stefani. Frila Stefani asal Cibid. Iya. Jadi di konten kali ini, guys, gue mau bikin konten. Uh, gue udah udah beli tuak nih di lapo. Ada ada dua botol tuak dan docil sama sekali belum pernah nyobain tuak bener gak? Ini hmm. ini jujur jujur jujur, jujur. nggak enggak settingan ini jujur. Jujur, soalnya kalau Aing mabok tuh cuman ya yang mahal aja, yang mahal. Aini Sombong amat pa uh, Paling malah liat yang <laughs> nedi Minum tuak bareng docil Docil kan belum pernah nyoba Sama sekali Sama sekali Nanti gua bakal kasih yang Ori sama Gua campur Ini Kita bakal cobain bareng-bareng Docil lebih suka yang Ori Atau lebih suka yang di mix sama Ini gitu jadi sebelum kalian nonton lebih jauh alangkah baiknya kalian klik subscribe dulu di sini taneng, Ayah, Ayah. taneng. dan nyalain loncengnya juga nyalain loncengnya ya gitu. <laughs> jangan lupa juga follow instagram gue di @elsipungwasir dan instagram rio istifani nanti ada di sini nih <laughs> <laughs> Teng, anjing Oke, <laughs> oke okay. okay, guys, oke okay, guys. Jadi kita um... coba aja kali. Kita kita coba kali, kita, kita coba kali. Kita coba aja kali ya. <laughs> chill. Ngurunin dulu, chill. Mau full tapi setengah. Eh uh, bebas minum. lah. Docil ini anaknya head down banget ya Head down banget eh, mainnya ke Southbank, ke shelter Dia cari cewek juga lah sana. Cewek namanya? Yang dijual. Oke itu ya dulu deh Tuak, tuak guys, tuak ori. Amin suka. Eh? Amin suka Zumba. Enak ya? Heeh. Suka. Kita gitu cekok sampai mabok, sampai habis terus abis udah mabok kita gini nih anjing. Anjing aing kabur. <laughs> nih. Oke. Sekarang wah oh, gua mau udah nggak aneh minuman murah murah Oke. bukan bukan minuman yang murah sih. Kayak yang murahan. Enggak sih. Lebih ke? Lebih ke manehnya yang ya bright. <tik> <tik> Kayak kencring gitu ya. Murahan aing teh. Jadi si tuak ini tuh Gua beli, gua beli tadi, uh, seliternya harganya Rp10.000 ya, Rp10.000. Gua beli dua, dua ginian tuh, Rp20.000, guys. Jadi, buat kalian yang pengen makmur, mabok murah, anjing, makmur, makmur, mabuk murah, anjing, ide Bagas, docil udah nyoba yang ori, yang ori nanti, eh nanti, sekarang kita coba yang nanti iraha, sekarang, sekarang, sekarang, sekarang, besok kita mix, c kita mix pilih, respi, tetap mau napi? Pernah pernah, ayo, pernah oh, iya. karena apa? karena, ayo nggak bilang laki-laki itu sama ya? iya yeah cuman Aing pernah disakiti oleh oh, satu laki-laki itu ngerasa trauma gitu kan trauma. ada trauma, ada trauma berarti ada trauma kalau gitu berarti sekarang udah normal normal enggak, enggak, lagi normal kayak <laughs> mabok ancik <laughs> kita mix dulu, C sabar, santuy, santu de s-a-n-t-u-y-s-a-n-t-u-y Kocok-kocok dulu, teman-teman. Kita kocok-kocok dulu. Boleh kocokin? Boleh. Eh, selesai, Ke arah sini, Jek. <tik> <tik> <tik> nyampur belum? Sekarang kita coba yang mixing-nya, Ini namanya buat red velvet? enggak ini skut namanya sekut. Enggak lagi mah si Eh? Banget Oh iyalah Anjing racikan aing Konten-konten minuman, review-review minuman Racikan-racikan minuman di konten di channelnya Klesi Bang Wasir ada yang gagal Boleh kalian coba semua ini rasanya enak banget Mau yang pink lady, mau tuak campur thai, mau tuak campur bensin Bebas anjing pokoknya mah Yang pokoknya yang ada di channel gua semuanya minuman minuman mixing kayak gini dijamin enak itu nggak bohong John. di diantara yang murni sama yang mix enak mancil yang lebih suka ini sih hmm. nah, <laughs> <laughs> uh, yang ori yang ori suka uh -huh. ini yang lebih suka oh jadi iya <laughs> iya ngerti ngerti ngerti ngerti jadi kalau misalkan air putih gitu kan air putih Air putih suka terus, dicelupin yang bau. Itu smooth, bau lambung. Iya, intinya gitu. Berarti, docil yang ori suka, tapi lebih suka yang mixing. Hmm. Gitu, di kita lagi, chill. kita minum lagi, guys. Cheers! Cheers, Scoot! Oh anjing yang Mantap. Mantap ya? Hah? Uh. Huh? Ay seumur umur, seumur umur ayah mabuk. Ayah baru, nyobain tuak. Sekarang? Uh -uh. Sama siapa? Menimas seru nggak seru lah sange sange tapi amanak siennu ya <tuh> kita pertama ketemu tuh tahun kemarin ya enggak 2019 2019 akhir akhir atau ya. awal Tengah. awal awal awal di situ kenalan sama cil di kosannyail kita berteman berteman berteman berteman mau dideketin deketin tadinya taunya lesbi ya pas masih lesbi oh iya pas masih lesbi sekarang udah normal alhamdulillah ya yang mau sama docil boleh di follow instagramnya nanti gua taruh di deskripsi nanti kalian boleh follow kalian boleh deketin kalian boleh skill keluarkan skill terbaik kalian dapatkan docil free ongkir <laughs> Oke okay. Anjing mana koin gitu we? Kan gitu <laughs> <Penyuan>. <laughs> boy Minum dulu boy uh. Buat temen-temen semua nih Chill rekomendasiin chill Rekomendasi Kata, kalau kata aku, ya, buat kalian para pemabuk. Kucing, para pemabuk, bahasa orang ciwede kayak ada ya, ada daripada ada ya, mending tuak aja terus eh terus kalau misalnya beli tuak ada banget anjing ya, ada ya, ada ya, ada ya, ada ya, ada ya, ada Susu, Susu. Ya. Ini kerasanya gimana sih maboknya? Maboknya gimana sih? Slow anjir. Slow tapi party. Yeah. anji <laughs> Santai dikit agak goyang. santai oh. Santiago anjing santai dikit agak goyang. nandainya bahasa. Aduh anji ada bahasa maneh. Lobo pisan John Aduh anjing, sane. <tuh. tuh>. <tuk> karena aing tuh wanita racing. Racing kata. Anjing. Orang Ciwidey mah kieu euy. Lebah ieu paribasa. <tuk> Ayo lah kita minum lagi yuk. Yuk yuk yuk yuk. Oke, okay. eh uh, chill. Gimana kalau kita sekarang lanjut unboxing do chill? Ngobrol. <tuk> Siyamu beda kayak nanya nanya Nek, oh, mana kasih bukanya apa sekarang? Oh itu kan beda Banyak. Itu beda, itu sex education Ini kan... Uh, tuak education Enggak, tuak education Review... Review tuak mm. Review minuman Bisa-bisa Oke okay, guys, jadi Buat kalian yang... Buat kalian yang pengen mabok tapi duit pas-pasan misalkan cuma punya duit 20.000 atau 25.000 kalian bisa beli tuak di lapok Segini cuma ceban, ceban Dan nggak usah gengsi lah Intinya nggak usah gengsi meskipun apa namanya Kalian mau mabok kapten, Morgan kek Mau mabok Martel, mau mabok Jameson, mau mabok jack Daniel Yang penting malih ya Sama aja yang penting pusing, yang penting pusing Nggak ada bedanya kita minum mahal minum mahal sama minum murah misalkan ini ceban Jadi kita open betul misalkan di mana tuh di klub lah di klub lah kita habis 2 juta pusing ujung ujungnya muntah ujung ujungnya muntah iya. ya kalau kita minum ini segalon sih muntah juga John iya tapi kan ini tuh uh, murni kan karena emang murni ori ori original kan original original kalau kayak misalnya di klub kan nggak nggak semuanya itu tuh original Iya, jadi ada yang KW gitu mm -hmm. kan. KW itu artinya apa sih Cil? KW itu palsu. Hah? Jadi nih palsu? Anji. <laughs> Oke, okay, jadi gitu guys. Bedanya buat kalian yang gede gengsinya kebanyakan penonton gua nggak subscriber gua, teman-teman gua nggak nggak nggak apa namanya nggak gede gengsi lah. Mau mabok mabok silahkan, mau mabok pinggir jalan, mau mabok tua, mau mabok cium, mau mabok apapun terserah itu derajatnya sih kalau gua pikir derajatnya Kapten Morgan misalkan mereka minum Kapten Morgan, lu minum tuak derajatnya tetap sama John, derajatnya tetap sama. Yang dicari apa soalnya maboknya, bener gak? Pusingnya. Yang dicari maboknya itu doang. Sekarang kalau misalnya ke klub, terus uh, mabok belum tentu besoknya tuh biasa-biasa aja pasti kondean kalau Ini pasti. Dijamin enggak? Dijamin enggak Enggak... Pakai baju <laughs> Enggak salah lagi, pasti eh, dibungkus iya, gitu. iya, iya boleh Jadi gitu, pesan-pesan gue lah Pesan gue lah uh, Intinya, jangan gengsi lah untuk Mencintai produk lokal Iya, produk lokal ini kan tua kan Medan Permentasi. ya, Medan ya, Batak ya Ini fermentasi apa sih? Fermentasi dari lapak sama pohon jati jati <laughs> <laughs> goblok anjing emang mebel anjing <laughs> <laughs> ya yeah, that's it Jadi, gitu gitu coy dia ngising kayak kayak docil nih kayak docil docil hidupnya hedon banget coy gua tahu docil hidupnya hedon enggak karena emang apa, circle-nya? Eh, circle, Ay, circle sama Ani, Ani belum tentu juga ini Ani-Ani. Iya, tapi uh, kalau ada panggilan mah bisa gitu kan? Panggilan alam, modo, <laughs> Ani, oh, no, chill. Let's no, chill the best, the best, the best. Chill, habisin chill, Yang ini chill, emang chill. Cheers. Benar-benar saya ngerti kau ingin baku. Udah lah, Mbak. Setengah tuh. Membumai ngerusakannya. Ah. Ya, jadi kita udah deket-deket sama closing nih. Jadi itu pesen-pesan gua. Jadi tetap jangan gengsi, jangan gengsi, boy. Tetap, tetap humble, tetap humble, tetap membumi, meskipun lu Gaulnya sama temen-temen, misalkan temen-temen sekitar lo doyan dugem, doyan update, snapgram di klub. Hmm. Tapi tunjukin aja nggak gak apa-apa loh, -apa, mabuknya mabuk kayak gini aja nggak apa-apa. It's okay. It's okay. Jangan gengsi lah, jangan gengsi lah, intinya jangan gengsi. Dan meskipun sekarang YouTube gue udah nggak laku, dulunya laku, nggak apa-apa juga gue tetap bikin konten untuk menghibur kalian semua. gue tetap meng menghadirkan susu-susu lokal. ini KPBS, Ciwidey deket ke Pangalengan. Iya. Yeah. iya. Yeah. Iya lagi si anjing. <laughs> uh, nanti kita bikin konten lagi. Iya. Eh uh, tuak di campur apa? Apa? Susu, HPBE mm. mm -hmm. sama strawberry. Aduh. Biar chimede banget. Hai <laughs> lucu. Jadi ada pesan-pesan tertentu enggak buat apa gitu? Jadi buat kalian yang peminum, jangan disajik buat <laughs> mana peminum yeah. oh, Jangan gengsi lah minum yang kayak gini Ini juga sama enak Misalnya kalian punya uang puluh 50000 nih Tanpa mabok Ganti aja ini Jangan gengsi Cintai produk lokal guys Intinya cintai produk lokal Thank you docil udah mau nemenin dimas di konten ini dan untuk pertama kalinya juga docil nyobain apa? Tua. Thank you banget untuk yang udah nonton jangan lupa like comment share and subscribe nah, dan untuk konten selanjutnya kalian bisa komen di kolom komentar sebanyak banyaknya gua harus review minuman apa barang siapa dan bagaimana? Detail. <laughs> Guys, ada ada Ayel baru datang. Enggak bohong. Jadi Rexon anjing. Ini thank you buat yang udah nonton. See you on my next video. Sir